bagus apalagi coba dilihat gambarnya nih kalian tinggal lihat potato, ya. potato. oke okay, good, rice potato apa ada lagi nih di sini nih coba dilihat rice potato singkong singkong what is this in English coba tau nggak singkong bahasa Inggrisnya apa nggak tahu mister singkong ya singkong itu bahasa Inggrisnya cassava cassava hmm. ya cassava eh uh, ada singkong ada ada ini ada apa ubi. ada ubi kalau ubi itu bahasa Inggrisnya Kasih. sweet sweet potato sweet, sweet potato, potato. Sweet Nara, potato. Sweet sweater, apa? sweater, ma, si, sweet. Sweet ma, manis. Manis. Manis. maksudnya sweet sweater, itu sweater, yang rasanya mah manis manis. sweater, sweater, sweater, sweater, sweater, sweater, sweater, ubi sweater, sweater, sweater, sweater, sweater, ubi ubi sweater, keluarga, ubi, ken, keluarga kentang sweater, sweater, sweater, sweater, sweater, kentang sweater, sweater, bukan Matan tapi kentang itu masuk keluarga u ubi umbian ubi, ubi di umbian ubi umbian ubi umbian itu apa tumbuhan yang yang apa diajarin kan di sekolah yang ada yang tanah ah uh, tumbuhan namanya yang... Yang di bawah yang buahnya di buahnya di tanah di buahnya di, di dalam tanah di dalam. Di, nah, di dalam tanah ada u uh, apa aja ya coba ubi umbian itu apa aja bahasa indonesia aja Loh. ada kentang ada potato, potato ada singkong, ada wor wortel. Wortel, wortel itu yang ini ya, yang saya yang tumbuh di bawah ya, tumbuh di bawah ya. Itu ya. Nah jadi tuh tumbuh uh, apa uh, sayuran itu tidak semuanya tumbuh di di pohon, ada yang tumbuh di, di tanah. yang dimakan itu sebenarnya akarnya ya, akarnya. Oke lanjut ya, oke tadi ada rice ada potato, ada sweet potato, apa tadi sweet potato? Ubi. Ubi, good. Ubi. Kalau kasava? Kasava. Singkong. Singkong. Singkong. Good ya. Singkong itu beda ya. Singkong itu bahasa Inggrisnya kasa, kasava, Jadi jangan ketuker ya. Oh ya ini ada ini ya? Ada apa? Ada sanga lah. Sanja? Ya, Yamisar. Hmm. Oke, okay, kita belajar ini ya Sanja. ya, nama-nama makanan ya. Apa? apa ingredients ya oke okay. sebutkan uh, pak uh, can you name one carbohydrate ini ada ada ininya ada bantuannya tuh ada gambarnya kira-kira apa Sanja yang carbohydrate yang carbohydrate karbohidrat ya tadi sudah disebutkan ya masih sama ini kira-kira apa lagi Uh, keju, keju, keju, is not carbohydrate ya keju, itu uh, Ini ini dia dia product Nanti ya Yang yang ini Sandra. Yang apa yang coklat ini loh Yang gambar coklat ini loh Roti Apa Patak? Roti Roti keju, keju, roti keju, keju, keju, keju, keju, Bread Bread Bread nah, okay. Bread Nah, Mas Berti pengen nanya, roti itu asalnya dari apa sih? Tepung. Dari roti. Eh, dari Anuk. Masa roti dari roti? Masa ada tepuan yang? Gandum. Gandum, oke. Okay. Gandum. Gandum. Nah, coba, gandum itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Gandum? Cita. Coba apa ya tuh? jadimu? coba, coba, nggak apa-apa perlahan aja dulu, jadi pikir-pikir dulu. ya, Mas tulis ya. Nanti saya baca. Apa ini? with with ya, with with Artinya kan, wait. gandum. Ada yang pernah nggak, pernah lihat ya tumbuhan gandum tuh kayak gimana? Belum pernah lihat. Jadi belum, jadi belum pernah ya. Kalau di kalau di di luar negeri itu wajar karena mereka makannya rot roti. Kalau kita memang makannya na nasi. Nasi. Ya, jadi orang Indonesia makannya nasi. nasi pagi. pagi. <laughs> Oke, okay. apalagi yuk, terus ada banyak loh yang kauhidra tuh yang kalian nggak tahu ya. Mungkin kalian tahu eee. tapi nggak ini nggak ngeh gitu ya. Nggak nggak ini. Coba apa ya? Tempe tempe itu protein ya tempe itu protein karena dia itu kedelai oh iya. ya oh iya. banyak iya banyak kan ada nih itu kritis semua sir. semua apa ya ada Rotis yang semua itu kamu yang gampang oh. ya ya gede lagi ya gede lagi ya no, gede lagi nih nah itu kan nah itu kan ada yang butir butir ini nih apalagi coba kalau pengganti karbohidrat tuh kalau nggak ada nasi, apa kata gurunya? Apa aja? Roti, roti mie, Good. mie bagus. Apa yang bersihin ya, mie? Eh, uh, apa uh, Apa mie? Uh, apa mie? Uh, apa mie? Apa mie? mie? Apa mie? mie? Apa mie? Apa mie? Apa mie? Apa Noodles. Apa Ya no. Do ya. Noodle itu artinya. Noodle. Ya, yeah. yeah, mie ya. Jadi kalau kalian bahasa Inggrisnya mie jangan bilang mie, tapi no. noodle. Oke. Okay. No, lanjut. Uh... Ada masih ada banyak kok. Ada noodle, ada ini lagi coba. Ada yang itu yang apa? yang kemarin yang jadi popcorn itu apa jagung jagung bagus jagung itu karbo, jagung. karbo hydrate. Hydrate. Hydrate. nah makanya kalau kalian enggak ada nasi itu jangan jangan bingung Didi oh, Mas Batimir ya Mas Betimid ya Didi ya anu suaranya masuk didik ada kayaknya ini deh ada yang nonton film ya Ada satu lagi misalkan, ya ada deh. Nah ini yang jarang di Indonesia jarang ya. Mungkin kalian sering mendengar juga ada oat. Ada oat. Oat itu yang itu loh. Yang kalian tahu ada oatmeal kan? Aku oh, tahu ya. Putang, putang, oatmeal. Putang, putang. Nah, oatmeal itu ya. Oatmeal itu bahasa Inggrisnya uh, dia itu oat. Ya oat itu sebenarnya dia tumbuhan mirip seperti gandum, mirip seperti beras. Mirip oh. gandum, mirip beras. Oh iya, iya, iya, iya, Jalsanya, iya, tumbuh di negara iya, empat musim. Nah oat oh, itu dia juga pengganti pengganti ini, pengganti nasi ya. Jadi dia itu karbo iya, Jadi iya, baik-baik ya. Tadi ada apa aja? Ulang lagi. Bread, iya, iya, Potato, noodle, nu? nudo, nudo, good. Nudel, potato. Oke, okay, good. Etc. Ya. Banyak, bagus. nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, Apa nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, itu nudo, Yang terbuat dari okay, jadi, tuh, yang terbuat dari susu, ya. yang jadi susu oke jadi nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo, Oke. Coba ya, coba pelan-pelan yuk. Ayo, semuanya yuk! Milk, milk, yogurt, yogurt, milk. yogurt, cheese, cheese, yogurt. Good, candy, apa tadi? Banana, candy, candy, candy itu, candy Ini enggak ya? Kalau candy itu enggak langsung ya, karena candy itu enggak harus pakai, enggak harus pakai susu. Ada kan candy. yang yang... Permen enggak pakai susu? Hmm, ada. Ada, artinya tidak tidak yang langsung dari susu ya. Coba yang langsung dulu, yang dari susu. Better. Better, bagus. Bukan better tapi butter. Eh. Oh ya butter. Butter, butter. butter. butter. Apa itu butter? butter? bukan butter. Apa Sanza? Butter itu apa saja Tahu nggak butter, Sanza? Ada tau. pernah butter cookie tahu nggak butter cookie? Ada yang ini kan, ya, Mondes Butter Cookie itu kan, nah itu roti Aduh. ya roti berasal dari ba butter. butter, butter itu adalah ya butter itu adalah seperti margarin, kalian tahu margarin kan? Tahu. Tahu ya? ya, margarin itu ya, tapi Bentenggan. ya seperti mentega, margarin tapi asalnya dari su susu. susu. Susu ya, susu sapi Kemudian dikasih le, Lemak, dikasih lemaknya sapi Makanya mentega, uh, butter ya Makanya butter itu apa Bisa digunakan Untuk menggo, menggoreng Sama seperti mentega Butter ya Butter itu Beda sama mentega ya. Beda sama margarin ya Good. Jadi margarin sama butter itu berbeda ya Kalau margarin Ya kalau margarin itu asalnya dari dari tumbuhan, nah, Jadi diambil lemak lemak tumbuhan. Tapi kalau butter itu dari susu susu sapi, ya, susu, susu kemudian ditambahin le lemak, makanya jadi butter. Ya. Makanya kalau kalian makan ini makan roti butter itu, ya, itu rasanya kayak makan makan susu, ya, karena memang asalnya dari su asalnya dari susu. Oke, lanjut. Apalagi asal Di situ. Oh, coklat. Oke, okay. coklat. Boleh ya, coklat itu sebenarnya. Coklat. Ya, sebenarnya dia tidak langsung. Ya, artinya memang diolah dulu, tapi boleh. Memang dari coklat. Terus ada banyak nih, ada cheese. Ini um, udah tadi, ada yogurt cake. cake. Bosa. good cake. What is cake cake? cake. Cake, ya cake. Cake. cake. Kue cake. Kue ya, kue. Cake itu beda sama bread ya, ada-ada ya. Kalau bread ya, bread itu roti Kati. ya, roti yang dia itu nggak ada rasanya. Jadi modelnya kayak gini nih, yang yang kayak gini, gini, yang sari roti itu loh. Ya ada nah, yang sari roti itu ya, yang sari roti itu bahasa Inggrisnya bread. bread. ya. Coba diikuti Kati. mas Bakti. Bread. Bread. Bread. Uh, bread. Bread. bread, itu roti ya, roti yang tawar, yang rasanya itu kayak sari roti itu ya, artinya entah ada rasanya itu paling di dalamnya gitu ya, yang jelas bilangnya bread. Tapi kalau cake itu roti ulang tahun itu ya, kue ya, bilangnya apa? Kue ya. Kue. Kue ya. Uh, soalnya kalau bahasa Indonesia itu sebutannya roti semua, <laughs> mau mau apa? Mau yang ini, mau yang tawar sama yang ini dibilangnya roti semua ya nggak? Makanya, ya, berat apa lagi yang itu? Sama satu lagi, nah, adik-adik, satu lagi itu ada nih. Namanya uh, apa ya? Uh, ada enggak? Ada, ada, ada butter ada ini. Oke, okay, lanjut dulu ya. Lanjut yang lain gitu ya. Nah, sekarang yang protein. Good apa aja coba? Yang protein, protein eh, diesel. Kenapa? Kenapa Kenapa? Apa? Apa? Ayam, misal. Ayam, apa itu ayam? Kita protein Cican. juga. Chicken. oke. Okay, apa lagi? Chicken. Tempe. Fish. Chicken. Tempe, Tempe oke. Okay. Fish. Egg. Egg. Good. Egg. Nah. Um. Sosis apa di bahasa Face, face, good. Eh, uh, sosis oh, apa gini. ya? Kacang apa ini? Kacang apa bahasa Inggrisnya? ayo kacang. Ayang tahu kacang? Peanut. Peanut, peanut, peanut itu kacang yeah, tanah peanut. ya. Kalau kacang biasa itu disebutnya pin. Pin yeah. itu maksudnya yeah, yeah. kacang kacangan. Pin itu kacang kacangan. Ya, jadi Mau buncis bean. ya, buncis uh, apa kedelai apa yang apa yang ada kacangnya itu disebut bin. Ya. Sosis sosis itu bahasa bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggrisnya? Uh. Oke lanjut. Tadi ini sudah. Ini apa nih? Yang bulut-bulutnya apa? egg X. X good X ya tadi sudah ya X N. X artinya apa? Telur. Oke, okay. apa lagi? Nah, tadi yang disebutkan ini nih, apa eh, tapi yang disebutkan ini nih, satu lagi nih, yang tadi. Sosis tuh bahasa Inggrisnya apa? Hmm. Apa coba, besok nah. so so sausage itu biasanya inggrisnya apa? Sausage, sausage, sausage, tahu sausage, sausage, good sausage, sausage, bagus sausage, artinya sausage, sausage, sausage, Sausage, sausage tulisannya kayak gitu tuh, sausage. Artinya so, sosis. Uh, sosis itu yang di, di itu yang so nice atau apa itu beda ya sama di luar negeri ya. Kalau di luar negeri sosis itu dia ususnya, khusus khusus hewan, kemudian dalamnya itu dikasih daging daging giling. Jadi dia itu benar-benar daging gitu loh. Tapi kalau sosis di kita kan ini ya apa cuma dagingnya itu daging ini ya daging fermentasi ya tapi kalau di sana itu yang namanya sosis Ayam. Nah, pakai usus ya pakai usus usus sapi itu ya dalam jeruan sapi itu di dalamnya dikasih dikasih daging nah itu rasanya lebih rasanya lebih mirip ini lebih mirip daging apa daging sapi nah ya hewan-hewan yang ada nggak ada di sini nah, daging daging yang enggak ada di situ tadi kira-kira yang protein itu apa aja yang kalau daging, nama daging-daging tahu kan? Tadi nah, ada cik, chicken ah, ada daging, daging. Fish. Ada cikan, ada fish. Nah, nah apalagi kira-kira? Kalau <tuk> kalau sapi disebutnya apa? Apa? Sapi bahasa Inggrisnya apa? Cow. Cow bagus. Tapi kalau daging sapi bahasa Inggrisnya apa? Nah oke okay ya adik-adik ya Perhatikan baik-baik ya Perhatikan Mas Bakti ya Daging ya Daging itu bahasa Inggrisnya meat Daging itu bahasa Inggrisnya meat Meat ya Daging itu bahasa Inggrisnya meat Tapi kalau nama ini Nama ini apa Nama hewan-hewan Nama daging itu berbe kadang berbeda dengan nama Nama hewannya Ada yang sama nih contohnya Chicken, bahasa Inggrisnya ayam apa? Chi? Chicken. chicken, bahasa Inggrisnya daging ayam. Chicken juga, chicken juga, chicken meat gitu. Misalnya, ya, uh, bahasa Inggrisnya ikan apa? Fish. Fish. fish, fish, bahasa Inggrisnya daging, daging ikan, fish, fish juga. Nah, oke, okay, lanjut ya. Kalau sapi, bahasa Inggrisnya apa? Hmm. Kau. kau tadi sudah ya nah daging sapi apa coba ayo masa masa kau gitu kau meat gitu apa yang lebih cocoknya yang lebih cocok coba depannya p depannya b coba b. Bacanya gimana ini? Beef, beef, beef. oh beef. iya, iya, iya beef. beef, beef, itu artinya daging sah, daging sapi. Jadi, kalau kalian beli, beli ke restoran itu ada tulisannya "beef", itu maksudnya apa? Daging sapi, nah, daging sapi, daging ya? lihat. Nah, makanya nama hewannya apa? "Kau" ya, nama hewannya itu "kau", tapi... Ya, Dagingnya itu daging, dagingnya beef, beef. jadi bukan cow meat, tapi beef gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada ini apa sebentar ya? Ada ini apa? Ada kambing, kambing bahasa Inggrisnya apa? Kambing bahasa Inggrisnya apa? Kambing itu loh, kambing kami yang kambing kampung, kambing yang apa? Kambing yang itu loh, yang ada tanduknya itu. Bahasa Inggrisnya apa? Kambing. kambing yang ada tanduknya. Apa itu namanya? Goat. Hmm. Goat. Nah, bahasa Inggrisnya. Gitu, yang good. Ya, goat ya. Goat itu artinya kam, kambing yang ada tanduknya itu ya yang biasanya dibuat itu loh, yang buat apa buat ibu kota itu loh, nah, kurban itu loh, itu namanya goat. Jadi bahasa Inggrisnya goat, goat meat. Ya, berarti daging daging kambing itu goat, goat ya. meat. Nah ada lagi kambing satu lagi yang dia itu yang yang bulunya tebal, Tahu nggak? Kalian don't pernah don't. Okay. domba bagus. Bahasa Inggrisnya sheep. Sheep. Nah, domba ya, beda ya. Goat yang ini itu help apa kambingnya yes, kambing yes. yang, yang dia itu ada tanduknya, yang biasanya buat kurban itu ya. Nah, kalau ini domba. Domba, domba itu yang tidak ada, ada tanduknya, bulunya te tebe. Nah, okay. nah dagingnya itu disebut sebagai lem. Eh, kok lem. Lem. lem pakai B ya? Lem. Nah, lem. lem, lem, lem itu artinya daging, daging, daging, domba. Kambing, eh, daging, daging domba, daging domba. Kambing. Jadi, ya, kambing, kambing juga boleh sih. E, maksudnya, kalau Indonesia kan kambing sama domba kan sama, toh <laughs> kalau orang sama, beda sama. Cuma, kalau di, ada ya, kalau, di, ya, kalau di luar negeri, ya, kalau di luar negeri itu, kambing sama domba itu berbeda. Jadi, kalian jangan bingung. Intinya, yang ada tanduknya itu disebut gold. goat nah, yang ada ininya, yang bulunya lebat, yang gak punya tanduk, disebut lamb. Nah, dagingnya, ya, dagingnya disebut lamb. Nah, Oke, okay. satu lagi, teman-teman, nah, kalau daging babi, kalau babi bahasa Inggrisnya apa? Pig. Pig. pig bagus. Daging itu pig, ya. Daging, uh, uh, sorry, babi. babi itu pig. Kalau dagingnya apa? Pork, pork, bagus. Sanza, pork, babi uh, guling, pork, ya. Bagus, sanza, ya. Kalau nama hewannya apa tadi? Pig, pig. Kalau dagingnya, dagingnya apa? Pork. Ya, dagingnya namanya pork. Oke, jaringannya lagi enggak ini ya? Oke, enggak apa-apa. Nah, ini ya. Maksud saya Mas berarti kayak gini. Kalau nama daging ya, itu bias biasanya ada yang berbeda dengan nama nama hewannya. Nih, ada yang sama, ada chicken, ada fish, ada goat gitu ya. Ada yang berbeda juga nih. Ada beef, ada lamb, ada ada pork. Pork. Itu Adanya, daging babi. Jadi kalau kalian keluar negeri ya yang muslim ya, teman-teman di sini yang muslim, Adik-adik, kalau kalian, kalian lihat kata pork, berarti itu ha, haram. Haram. Berarti pork ya. Tapi kalau yang non yang, yang non muslim enggak apa-apa, tapi kalau yang muslim enggak boleh pork ya. Artinya daging babi. <tik> <tik> Jadi tuli, tulisannya itu tulisannya itu enggak penting. Tulisannya itu nggak mungkin pick ya. nggak mungkin pick ya. Tapi ditulisnya form. P-O-N-K. -form. -form. Ya, sebentar ya. Mas Batinu dulu ya. Sebentar ya. Ada jaringannya nih. Mas Bini dulu sebentar. Nah oke okay ya. Oke nanti dinyalakan lagi ya. Kalau pengen ngomong. Setelah Mas ini soalnya jaringannya agak ini. apa? Agak benar. Kita lanjut lagi ya adek-adek ya. Nah satu lagi adek-adek. Ada hewan kalau di luar negeri itu kita itu boleh makan daging daging rusa. Nah rusa itu bahasa Inggrisnya deer, deer, e-nya ada dua nih, deer. Dagingnya itu disebut sebagai elk, elk atau venison. Nah, jadi ada elk, ada venison. Ini adalah daging apa, ade -ade? Daging? daging rusa. nah daging rusak boleh kalau di luar negeri makan rusa itu nggak apa-apa jadi rusa itu kayak kayak ini ya kayak apa kayak hewan hewan ini hewan apa hewan liar nggak apa-apa kalau di luar kalau di Indonesia mungkin nggak boleh ya tapi kalau di luar negeri nggak apa-apa nah jadi ini ya teman-teman ya kadang ya Mas Bakti cuma kasih tahu ya kadang nama daging itu ya, ada yang sama seperti nama nama hewannya tapi ada juga yang namanya berbeda. Jadi, kalau kalian berharap uh, Mas Bakti pesan daging, daging sapi, apa apa burger yang daging sapi kira-kira tahu burger atau beef burger? Kalau burger daging sapi kira-kira tulisannya beef burger atau kau burger, tak apa apa dinyalain aja? Tadi Mas Bakti mute ya, dinyalain aja. Hmm kira-kira daging sapi itu kalau oh, dalam oh, apa apa oh, uh, burger daging sapi itu bahasa Inggrisnya cow burger atau beef burger Beef ber burger. Good beef ber beef burger, burger. artinya. Kamu itu pernah beli. Nah, good jadi maksudnya beef burger itu burger yang dari daging daging sapi. Daging sapi. Kalau misalkan bakso bakso ini, bakso ikan baso ikan, apa coba? Hmm. Fish meatball. Nah, fish meatball, Fish, benar -benar. Meatball. fish meat, fish meatball, ya. Terus kemudian kalau ini apa? Uh, apa itu ini? Apa misalkan kalau ada tulisan gini nih, uh, misalkan nih, kalian ke luar negeri ya, misalkan ke Singapura ya, nggak jauh-jauh. Ke Singapura itu sering bro. ada pork noodle, artinya apa? Pork, babi. Nah mie, ba, mie babi, Jadi mie ada daging, ada daging babinya. Pork noodle, itu jangan kaget. Kenapa pork itu artinya ba, babi yang jelas dia itu nggak akan ditulis pig, pig noodle gitu nggak mungkin ya. Tapi pork karena pork itu udah dagingnya. Nah, Mau nanya Mister, ya. kalau daging kuda ada nggak ya? Ada horse itu aja itu sama sama seperti ini sama seperti namanya ada horse ada rat rabbit ada nanti uh, ada boar nah ini kalian tahu boar enggak ya boar itu apa coba boar ada yang tahu boar apa boar nggak tahu ada yang tahu mungkin ada pig ada bor itu satu satu keluarga pig itu apa pig itu apa tadi pig babi liar babi kalau por itu babi. Liar. babi liar itu loh babi yang apa kalau dalam bahasa indonesia celeng ya bilangnya celeng ya babi hutan nah babi oh. hutan atau ce celeng itu loh Leng. nah itu namanya por nah ini kalau kalau di beberapa beberapa negara uh, celeng itu ini celeng itu boleh dimakan eh apa kayak di kayak di, apa Papua Nugini itu di Australia itu uh, pap, celeng itu boleh dimakan tapi karena dia itu masuknya hama ya, jadi boleh dimakan karena dia itu makan makan apa makan makan ini makan uh, makan pertanian makanya di diburu di, di nggak apa-apa nah, ini ya teman-teman ya uh, jadi kadang ada nama ada nama hewan yang berbeda sama nama nama dagingnya Nah, biasanya yang berbeda itu ya ini yang sering kita, yang sering kita makan. Ada beef, ada pork, ya. Kemudian ada egg sama venison, ya. Ada kemudian apa ini? Lamb. Lamb itu apa tadi? Ada deh. Apa itu lamb? Kambing. Kambing atau dom? Domba lebih jatuh, atau ya. domba. Nah, ini ya. Oke. Okay. Nah, ini semua adalah pro-protein. Apa bahasa Inggrisnya protein tuh Protein. Protein, good. Jadi, all of these are pro-protein. Protein. Semua dari ini adalah pro-protein. Protein. Atau protein. Jadi, kalau kalian makan daging, itu ada proteinnya, pasti. Cuma, takaran proteinnya itu berbeda. Berbeda. Kalau yang paling bagus dari semua ini proteinnya itu adalah daging sapi. Nah, daging sapi itu proteinnya bagus ya karena lemaknya sedih sedikit. Yang paling ini yang paling berbahaya itu antara pork dan boar. Pork. pork dan boar itu tidak bagus proteinnya karena dia itu banyak lemak banyak lemaknya. Pork sama boar itu banyak lemaknya dagingnya itu eh, kalau ada orang makan tuh biasanya terlalu lunak. Gitu ya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan, adek adik sekali lagi ya, daging itu ada yang namanya berbeda dengan dengan nama hewannya. Dengan nama hewan. Jadi kalau kalian mau pesen burger yang sapi ya jangan bilang kok kau burger bilangnya beef beef burger. Da, bakso sapi, ya. Kata mau tanya apa? putus-putus uh, sih siapa ya ini ya suaranya putus-putus saya -putus siapa ini Sanza ya ini Sanza atau Fatan suaranya putus-putus loh Fatan, Nesta Fatan oh, ya Fatan suaranya putus-putus lo uh, ditulis saja Fatan ya pertanyaannya ditulis saja ya kayaknya Patan ini deh lagi apa jaringannya lagi jelek deh ditulis saja pertanyaannya ya nanti jawab pas Bakti ya. Oke, ini ya, ada ya. Oke, ingat ya, ini pro protein, bukan protein, tapi protein. Kalau protein itu bahasa Indonesia, protein itu bahasa bahasa Inggris, protein. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Oh, Fatan ditulis saja ya, pertanyaannya ya. Suara Fatan ini putus-putus. Kayaknya lagi hujan ya, di sana ya. Oh tuh kan, <laughs> jaringannya nggak bener. Nah ini ya. Oke, okay, kalau sayuran kemarin sudah ya. Oke, okay, please. Nah, ini coba. Saya tanya ke Didi. Didi, coba sebutkan tiga sayuran yang ada di sini. Mm, banana. Banana, oke. Okay, good. A apple. Apple. Tomato. Apple, okay. Tomato. Oke, okay, tomato. Good ya. Tomato, banana, apple. Sanja, please. 3 ya mention three, yang ada di sini atau yang yang di luar sini juga boleh intinya buah-buahan dan dan vegetables silahkan Sanja selalu Sanja lagi sibuk ya lagi ini ya oke udah kalau gitu ya kalau yang ini apa nih kira-kira hmm, jamur ]nya? Oke, jamur bahasa Inggrisnya apa? Langsung aja. Ya, misar. Oh ya, yeah. uh, Sanja coba sebutkan tiga Sanja yang, uh, apa uh, sayuran sama buah-buahan. Boleh yang di sini atau boleh yang nggak ada di sini. Silakan. Ada banyak soalnya. Mushroom. Mushroom, oke, okay, good. Hmm. Banana. Okay, banana, oke, okay, good banana tadi sudah ya tadi sudah sama Didi, lanjut yuk ya mm. nah, apa itu kan ada banyak itu gak usah dingin, gak usah panik wortel itu apa Bahasa Inggrisnya? wortel apa? Cake? carrot banyak. carrot good, wortel itu carrot ya oke, okay. apalagi kira-kira? ada banyak kan? Uh. Apple. Mm. Apple Apple tadi sudah satu lagi itu yang yang itu kan ada tuh yang warna ungu itu atau yang bentuknya kayak rambut itu ambil rambut ibu itu kan ada Satu lagi, bisa aja yuk. Nggak apa-apa, jangan takut. Kalau nggak tahu, ininya -ini, Pengen ngomong apa gitu? Nanti Mas bertiba. Itu mentimun ya, mince. Mentimun, apa coba? Ya ada mentimun. Ini. Kakam? Huh? Kakamber? kak Kacung... kamber kak kamber itu punya apa menti mentimun ya mentimun ya oke sekarang coba deh kita perbanyak lagi ya kemarin ini sudah ya saja ya cuma saja nggak masuk nggak apa apa coba diulang lagi ya oke yang ungu ini Buah bu, bu, namanya apa ini bu apa dulu bahasa Indonesia dulu terong terong oke bahasa Indonesia apa kemarin uh... debannya pakai e atau bisa pakai a ada dua namanya Lupa ya Oke okay. Kalau yang ini Yang ada ini Ada brokoli Bahasa Inggrisnya apa? Brokoli juga ya Brokoli itu Bahasa Inggrisnya broko. Brokoli Oke okay. Kemudian Ada nanas Apa ini? Oke, coba ya. Berarti kalian nama apa nama sayuran ini ya? Masih ini ya. Oke. Terong itu bahasa Inggrisnya X egg, eggplant. Kemarin udah jelasin berarti kan? Egg, oh, iya. Eggplant. Egg itu artinya teh terong. Terong. terong. Sanja ya. Sanja, ya. Sanja ya. Juga tadi ya. Eggplant itu artinya teh terong. terong. Kemudian ada satu lagi nih. Ada tadi nanas. pine, pineapple. Pineapple. Pineapple. Pineapple. Pineapple. Pineapple. Pineapple itu apa? Nah. Nah. Kemudian ada yang ini nih. Onion. Onion. Good. Ada onion. Bagus ya. Bawang bombay Good. Bawang bombay ada onion. Kemudian ada yang ini. Mana merah sama kuning ini kira-kira apa ini? Ada chili. Paprika. Good. Paprika. Paprika, paprika. paprika. paprika itu boleh bilangnya boleh paprika atau boleh disebut pek, pepper boleh pepper Aperita atau pepper kemudian uh, ini ini apa ya jeruk nipis jeruk, jeruk nipis bahasa Inggrisnya eh. apa hmm. lime lime lime lime itu artinya jeruk, jeruk lime nipis. Nah kalau yang kubis itu bahasa Inggrisnya cabbage, cabbage, Cab cabbage. Nah cabbage itu artinya itu apa kubis ya kubis itu ya. Oke ini ya ada-ada ya. Jadi ingat uh, maksudnya ada tanaman-tanaman itu kalian harus membiasakan diri. Soalnya nanti kalau apa kalau nggak ini ya bahasa Inggrisnya nggak, nggak berkembang banget. Coba mas Bagiranya, kira-kira yang nggak ada di sini apa ya? Sanja sama Didi. Kira-kira yang enggak ada di sini. Yang kalian tahu watermelon. tapi enggak ada. Melon. Watermelon, bagus ya. Artinya apa Sanja watermelon? Semangka. Semangka. Oke, okay. good. Didi, hmm. yang enggak yang enggak ada di sini tapi itu. Didi tahu. Hmm. Strawberry. Strawberry. Oke, okay. Sanja satu lagi yuk. Atau lagi, boleh buah, boleh sayuran. Boleh buah, boleh sayuran. Hmm. Boleh buah, boleh sayuran. Ya, coba. Apa? Sanja. Halo, Song. Oh, ya, Upatan ya? Halo, katan. Halo, Song. Ya, Halo. ya. Yang sudah ya. kedengaran kok, Patan? Sudah kedengaran. Ini kita Ngomongin tentang ini, tentang, tentang apa, Wah. tentang sayuran, ya, sayuran. Oke, kira-kira ya, sebutkan sayuran mangga. yang apa? Oh, sayuran ya, mangga sayuran boleh, buah sama sayuran Manga. boleh, mangga enggak ada. Oh, ada ya, boleh sayur, boleh, Rape. boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. mango mango. mango mango ya mango. Masrum tadi udah ya, tadi udah. Nah sekarang yang nggak ada di sini, yang nggak ada ya, di sini. Ada di sini. Oke okay, Sanza, sir, Blue blueberry. Blueberry. Kayak blueberry ada. Sanza satu lagi sanja itu Sudah pepeng ya San? udah tadi Reagan. sudah. Regen ya? Apa Sanza? Um. Apa Sanza? Regen Apa Reg? Re? Uh. Regen. Apa? Regen apa? agak naga, buah naga. Oh, dragon fruit namanya. Oh, dragon ya, dragon, dragon fruit ya. Dragon fruit itu artinya apa? Naga. Buah, buah, naga. buah, naga. buah naga. Naga. Jadi, jangan dragon gitu aja. Kalau dragon nanti naga yang itu, naga yang beneran itu ya. Bilangnya dragon, dragon fruit. Dragon buah, fruit. Buah, buah. Bukan fruit ya. Sekali lagi, bukan fruit, fruit. tapi fruit. Inya hilang. fruit. I -nya hilang. Fruit. Ya. fruit. Kalau ada U -I T biasanya i-nya itu hilang. Dragon fruit. Ya. fruit. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut baca lagi ya. Ini kelas siapa ya? Loneng-loneng. Oh, Sanjay. Oke, apa-apa. Coba ya. For healthy body, coba kita baca lagi ya. Kita ulang kemarin ya. Cuma ini ya. For a healthy body we need to eat different kind of food. Untuk tubuh yang sehat kita harus makan berbagai macam apa makan, makanan makanan. Ya. There are five important groups of food. Ada lima makanan yang kelompok makanan yang pen, yang khusus yang penting. Important oh, yang itu penting. bukan khusus penting, penting ya. Ada penting. karbohidrat ada energy pro, product, Body, product, ada fat and sugars, sugar. Fat and sugar. Fat ada protein, sugar. fruit sama vegetable, vegetable. fat itu apa ya maksudnya ya? Hmm. Apa? apa kemarin? Fat apa itu fat? Le lemak. lemak. Jadi makanan yang berlemak, maksudnya itu kayak kayak itu ya kalau dalam masakan itu kalau bumbu-bumbu itu ada ini apa ada ada, yang ada minyak ada minyak ya minyak itu maksudnya fat ya jadi apa yang sifatnya itu minyak sama gula gitu ya oke lanjut e, kemudian ada fruit ya sekali lagi bacanya bukan fruit tapi apa fruit, fruit. fruit. Oke okay, ya. Kemudian ya, kemudian nah ini. Coba. Carbohydrate give us energy. Artinya apa? Mempunyai. Masa mempunyai? Yeah. Masa mempunyai? Memberi, memberi. Memberi. karbohidrat give us memberi. energy. Memberi kita ener ener energi. Nah, Mas berarti sekarang tanya ya. Tadi udah ya. What kind of food R karbohidrat kira kira apa aja diri yang karbohidrat disebutkan tadi yuk lagi biar kaya ingat karbohidrat karbohidrat bahasa Inggrisnya uh, apa uh, potato good, potato rice rice oke okay. good uh carrot are you sure carrot Uh, Masa carrot? Uh, bukan ya hmm. Tadi loh yang gambarnya itu loh Masa ditunjukin gambar lagi? nggak perlu ya? Coba, coba coba ini coba Bread ini. Bread, good Lanjut lagi good uh, Noodle Noodle, oke okay. Terus? Selain noodle apalagi coba? Ada banyak kan? Ada, ada kasava, sweet potato, oh ya kasava, ada, ada, ada wheat, ada oat, ada oat, ya. Oat. Oh. Oke lanjut ya. Oke. Kemudian, nah ini dairy products ya products coba uh, saja perhatikan ya dairy products make our bones and teeth strong artinya apa saja olahan uh, olahan susu itu membuat gigi dan tulang kita kuat strong ya. because they contain calcium karena mereka apa berisi kalsi Kalsium, we get kalsium from milk, get itu artinya dapat ya, we get kalsium for milk and food which comes from milk. Kita mendapatkan kalsium itu dari susu atau makanan yang berasal dari su, susu, seperti yogurt. Oke, Coba, Sanja, lo Halo Sanja. Oke, okay, ya. Sejam mungkin ini, ya. Fatan, uh, halo Fatan. Fatan, halo. oh, lagi, kalau. Oke, okay, Fatan, uh, can you hear me, oh, Bisa mendengar saya? Bisa, oh, oh, oke. oh, Mas oh, tanya coba. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kira kira oh, Patan yang berasal dari susu. Tadi sudah ya, coba di, diulang lagi yuk. Um, yogurt. Yogurt, oke, okay, good. Lanjut. Um, candy. Candy, oke, uh, oke, okay, uh, okay. boleh, candy. Candy itu ini ya, candy itu dari gula ya, Patan ya, bukan dari ini ya, oke? Okay. Oh yes, iya Oke, okay, apa lagi coba yuk. Tadi kan udah kan? Tadi kan udah tuh. Tadi kan udah toh. Coba, mas. Tinggal diulang lagi kan. Ini yeah. cuma mengulang kan. Gak apa-apa. Coba diulang lagi. Ini cuma supaya kalian ha hafal gitu ya. Apalagi. Yogurt. Hmm? milk milk oke okay. em coklat. coklat coklat coklat coklat itu dari gula ya, mantan ya. Coklat itu dari gula. gula juga ya, Sel. Ya, sama tadi lo. Ada keju. Butter, atar, butter, batu, butter, keju dan sebe. coba coba yuk. Batu. Oke okay, butter terus butter and cheese cheese oke okay, good ya butter and, and cheese oke okay, lanjut ya kemudian fat and sugars ya uh, apa lemak dan dan ini dan apa itu dan gula also give us energy juga memberi kita tenaga fat A lot of fat and sugar is not good for our bodies. Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan temak dan gula, is not good. Artinya apa? Tidak. Tidak, tidak baik. baik. Tidak baik. Bagus. Kalau terlalu banyak ini tidak, tidak baik juga gitu loh untuk tubuh tubuh kita. What a kind of food have sugar? kira kira makanan apa yang punya gula nih? nah semuanya ya coba Sansa juga boleh Sansa pertinya nih ya sibuk ya eh, silakan ya semuanya ya, tiga tiganya kalian semua yang uh, makanan yang mengandung gula itu apa aja Candy Candy oke okay, good bagus coklat coklat oke okay, good minyak kan lemak ya minyak good apa minyak bahasa Inggrisnya mm, oil Oil, bagus ya, oil hmm, tadi apa? Mar, margarin, Oke, okay. margarin, ya. margarin, ya. margarin. Nah, butter, beda. butter, butter, butter, butter, butter, butter, dari dari dari susu. Ya, Kalau dari butter, butter, butter, butter, butter, lemak butter, lemak butter, nah. Sama seperti, Sama seperti uh, minyak butter, butter, butter, minyak biasa. Oke, okay, protein oke okay. nah sekarang ini ya protein ya oke okay. sekarang saya tanya nih ada banyak soalnya jadi ini ya protein important because it's good for our muscle and make them strong jadi protein itu bagus untuk oh, untuk muscle apa itu muscle hmm. Kenong apa Tukang. atau otot bagus dan membuat kita strong Ya, strong. Jadi masuk itu otot. Jadi kalau kalian pengen kuat, itu perbanyak prote protein. Protein. Protein. Ya. Bahasa Inggrisnya protein. Ya perbanyak protein. Jadi, nanti ototnya banyak. Bukan ototnya banyak, tapi kuat. Kalau otot mah memang hmm. segitu aja. Cuma hmm. kuat apa enggaknya gitu ya. Oh. Oke ya lanjut ya. Otot itu tidak selalu yang yang itu ya. Maksudnya yang apa yang yang kelihatan kenceng gitu enggak. otot itu kalau kalian enggak latih bisa bisa lembek gitu juga ada gituloh oke ya lanjut ya kira-kira uh, nih apa ya uh, kita baca dulu deh protein comes from animal or some vegetables artinya apa protein datang dari protein datang dari datang hmm, dari dari animals hewan hewan dan dan tumbuh eh beberapa beberapa sayuran ah, sorry sayuran atau tumbuh-tumbuhan sayuran ya jadi hmm. maksudnya beberapa sam itu artinya apa Bebe? beberapa artinya tidak Artinya tidak semua. Jadi maksudnya tidak semua sayuran itu mengandung protein. Oke, oh, protein. Nah, okay. Like beans ya, seperti kacang-kacangan. Oke, okay, sekarang nih pertanyaan buat semuanya ya. Nanti gantian ya. Uh, tadi tadi ini belum nih. Didi dulu aja. Oke, okay. Didi sebutkan 5 makanan yang mengandung protein. Hmm tempe, tempe, oke okay, good silakan, boleh hmm. boleh sayuran, boleh buah-buahan, eh buah-buahan kayaknya enggak deh, sayuran ya, sayuran sama sama nama ini ya, nama nama daging boleh, yang dari hewan atau dari tumbuhan, silakan. Uh, oke, okay. berarti ini ya? Ya, oke, okay, X bagus jadi terus. Yuk. Protein. protein. Beans. Beans. Beans. bisa udah ada di situ terus yang lain masih diingat tadi loh yang kita nyebutkan sayuran sayuran tadi loh itu sayuran itu protein yang sama daging tadi loh masa udah lupa sayurannya boleh boleh sayuran sama. ini kan coba dilihat animals or some vegetables dari hewan atau dari sayur sayuran nggak apa-apa kalau dia protein ya sebutin aja mm, brokoli good brokoli dua lagi yuk dua lagi Hmm. brokoli terus hmm. apa lagi yuk hmm. kacang udah ya kacang tadi lo ya kan ada banyak tadi ada yang kamu sebutin banyak tadi lo bayam bayam apa bahasa Inggrisnya bayam itu spinach good spinach ya satu lagi ya ya satu lagi hmm. Daging, daging dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, dagingan, yuk. dagingan, uh, eh, lebih ya. Coba yuk, dagingan, yuk. dagingan, yuk. dagingan, dagingan, Big. Okay. Apa? Red. Apa? Red. Apa itu? Itu itu apa? Apa itu ini apa? Makanan apa Alu. itu? Domba. Oh, domba. Domba bahasa Inggrisnya apa? Dagingnya, jangan dombanya. Dagingnya apa? Daging domba. Lem. Lem bagus ya. Good lem. Ya, nah itu ya adik-adik ya. Jadi uh, ini apa uh, nama makanan itu bisa beda sama nama eh, sorry nama daging itu bisa beda sama nama hewan hewannya. Nah coba nih kita belajar ini ya sebentar ya. Ini soalnya nih. Oke, adik-adik ya sebentar. Nah kita diajari ya kita diajari cara membuat sesuatu nih, cara membuat sesuatu ya. Nah, kita cara baca resep nih. Ya. Di sini ada ini nih. Ah, coba perhatikan yang kiri ya. Coba. Coba. Ini bacanya bagaimana? Two, Two, tomatoes. Two tomatoes. Ada S-nya ya. Two tome, tomatoes. Two. Artinya dua dua Artinya dua tomat. nah dua to, dua tomat. Ternyata. atau dua buah tomat. kemudian nomor dua, nah ini pasta. pasta itu apa sih? pasta itu sejenis apa? sejenis sejenis uh. mie. Nah, pasta, itu sejenis, itu, mie. Itu, pasta oh. itu sejenis mie. pasta itu pasta itu sejenis nih kayak gini nih. iya. Nah. Yeah. Oke, okay, uh, coba perhatikan. Ada ini G itu artinya apa ini? G itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Gram. Gram. Nah, berarti kalau ini bacanya bagaimana? Kalau full, 250 gram pasta, gitu. Nyebutnya bagaimana? 100 itu apa? Hundred. Hundred. Berarti two hundred fifty. 50 gram. Hmm. Ya, gimana tadi, Tiroga? 250, 50 gram. 250, 50 gram. Ya. Oke, lanjut ya. Coba ini. Nah ini, coba. Ini gimana ini? Hmm. One hundred gram cheese, cheese. iya, satu gram. Gram, gram, keju. gram, gram, gram, gram, gram, gram, gram, chicken. gram, chicken. gram, chicken. Okay. Chicken. Chicken. gram, Daging ayam, bagus. Jadi, dua daging ayam itu seberat 200, 200 gram. Lima, apa ini? Two carrots. Two, two carrots, two carrots bagus. Kemudian ada juga ini, apa lemon. ini? Orta. Some lemon, lemon juice. Lemon. Juice and oil. Juice, some lemon juice. M-O? Oil. oil. Apa? Uh, jeruk nipis dan juga? Dan juga. Minyak. minyak. Nah ini mau buat apa ya? Apa ini namanya judulnya apa ini? Salad. Pasta. Eh, pasta salad. salad. Berarti salad pas, salad pasta. Salad Jadi pasta tapi pakai, pakai ini, pakai sayuran gitu ya. Nah coba nih, kita baca dulu ya, kita cocokkan nanti ya. Uh, preparation artinya apa kalau ada preparation gitu? Cara hmm. membuat bukan preparation itu artinya persi persiapan atau barang-barang yang harus di harus disiapkan preparation ya. coba uh, ini apa diri dulu coba bili baca yang atas nih yang a baca di. then cut the cheese into peach and pieces pieces and make it in a big bowl with the tomato, tomato, tomato and, and carrot, okay. nah, ya, perhatikan ya. Ade Ade ya ade, ade. Ini tuh enggak urut nih. Kita mau bikin pasta salah, tapi ini enggak nggak urut. Nah, ini enggak urut. Ini ada ada tahapannya, tapi enggak urut. Kira-kira yang pertama itu yang mana dulu ya? F. F bagus ya. F ada first artinya apa first pertama pertama-tama bagus cook the pasta in a lot of butter artinya apa hmm. masak pasta dengan air panas, panas. Nah, masak apa pasta dia ya, di dalam air yang yang panas. banyak banyak bukan panas, jadi panas. panas. panas. panas. air yang banyak a lot Ayo. jadi pertama-tama itu kita papak pakainya dulu mateng. Nah, selanjutnya ya, coba Sanja. Yuk, yang tahap kedua kira-kira mana Sanja? Halo Sanja. Are you with me, Sanja? Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu Didi coba. Didi, yang kedua mana Didi? Hmm. Uh, Patan mungkin bisa bantu Patan. Yang kedua mana? Oke, okay, so aku ya dulu tanya-nya. <laughs> Enggak, uh, ya, ya, coba ya. Ini diurutkan oh, ya. Udah tahu, oh, udah tahu, udah ya. oh, tahu. Yang C, D, C apa ini? C apa D? D, D. soalnya ada C, sec second. second, second itu ada oh, iya, kedua. Kedua, ya. ada pertama, ada ke Agar kedua, kedua. Second. Uh. setelah dari pasannya masak apa pantannya itu matang ya memasak cook the masak. the chicken artinya masak apa Ayam, masak daging, daging ayam nah masak daging daging ayam cook the cook the chicken when it's cold saat, ding, saat, saat itu dingin saat itu dingin ya cut it into small pieces artinya apa memotong Potonglah, potonglah ke dalam potongan yang potongan yang apa? Nah. Eh. Masa besar, small pieces, small itu apa? Kecil. Kecil, bagus. Berarti ya, potongannya kecil. gede atau kecil? Kecil. Kecil, good ya. Jadi seperti itu ya. Uh, jadi potongan itu maksudnya potongan yang ke yang kecil. Oke. Oh. Okay. Kira-kira setelah ini apa? Mana ya? Coba. Setelah kita masak nih. Kemudian kita mas apastanya kan dimasak. Kemudian ada apa? Ada ayamnya dimasak. Kira-kira mana? Lanjut ya. Yang ketiga? Yang ketiga ya. He. Yang ketiga mana? He. C C Next, cut, bagus. Setelah itu, kita potong tomat dan, dan wortel ya. Portal, ya, bagus. Into small small pieces. Artinya, apa? menjadi potongan yang ke potongan yang kecil. kecil. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu, kira-kira mana nih? E, G, I, E dan artinya apa? Memotong. Potonglah keju, keju bagus. Potonglah keju yang eh. And mix. dan mix dan campur nah mix campur dan campurlah dan. di ada innya berarti di e. ya di di e. a big bowl, bowl mangkok. Nantinya, mangkok yang besar. Oh, besar mangkok yang besar berarti kalau dalam bahasa Indonesia tuh bisa baskom gitu ya boleh a big bowl with the tomatoes and carrot artinya apa dengan tomat dan wortel. Nah, dengan tomat dan, dan wortel. wortel. Oke, lanjut. Eh uh, lanjut setelah dicampur nih, keju sama tomat sama ininya dicampur, terus apa? apa nih? Diapain? Hmm. Putih pasta Good. J ya. J ya. Put the pasta and the chicken into a bowl with tomato, carrot, and, and cheese. cheese. Jadi kalau pasta sama ayamnya sudah matang, di, dicampur. Dicampur. Dimasukin, dicampur gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Eh, eh, eh, e. Bagus. Ada kata las. Las itu artinya apa? Teras. Terakhir. terakhir, terakhir put some oil and lemon juice over the, the salad. That. Eh. Ya, bagus. Put masukkan. itu letakkan atau masukkan boleh? Tu kan minyak hmm? dan jeruk dan lemon. jus lemon. Ya. Bukan jus, jus lemon ya, cairan lemonnya. Cairan oi, lemonnya. Lemon. Ke dalam salad. Ke dalam salad, bagus. Ke dalam salad, bagus. Oke. Okay. Yang terakhir B. Yang terakhir B. Apa itu B? Now you can eat your pasta salad. You can? It your pasta, sa. pasta, pasta. salad. kamu bisa ya, kamu bisa makan pasta pasta salat. Salatnya. Kamu pasta salatnya. Nah itu adik-adik, ini adalah cara ini ya cara mengerjakan uh, memasak apa tadi pasta pasta salat. Salat itu banyak sayurannya. gitu ya. Jadi kayak apa kayak ini, apa kayak. Uh, nah perhatikan ya ada ya ada tadi ada first artinya apa tadi first pertama nah pertama kalau kedua misalkan setelah apa second second bagus kalau ini kalau ketiga aduh ada pertama ada kedua pasti ada ketiga nggak mungkin nggak ada ya berapa Ketiga, bukan tiga ya, tapi ketiga. Baru pertamanya, apa mister? Hey. Third. Third, bagus. Third. Third. pertama, pertama, ke? Ketiga. pertama, ya. pertama, okay. Keempat? Keempat. keempat, Fourth empat, Ford. Ford, bagus, empat, empat, empat, empat, empat, tapi ke keempat, atau urutan ke empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, ada empat, empat, th empat, empat, empat, empat, Seven ada ada eh Nah, kemudian ada ini 8 berarti bagaimana? Eight. Eight. Eight. Eight. Nah, ini ya. Ini bukan 1 2, tapi pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ya. Jadi jangan satu itu first salah. Satu itu one. Tapi kalau first itu artinya perta, pertama, urutan yang per urutan yang pertama. Oke, okay, ada ya, coba. Uh, ada pertanyaan terkait ini ada ada? tidak ada, Mister. Enggak ada ya, oke. Okay. Minggu depan ya, uh, hari Sabtu ya hari Sabtu hari ini, uh, minggu ini nanti ini ya, nanti kita akan ini. Jadi kalian tanya sama Ibu kalian nah, cara cara buat mie instan itu bagaimana. Nanti besok kita buat bareng-bareng kalimatnya. Kira-kira kalian pengen buat apa deh? Nanti kita buat bareng-bareng ya. Jadi, misalkan bahasa Inggrisnya tuh gimana? Misalkan cara buat mie instan atau pengen pengen buat nugget. Nugget itu cara buatnya gimana? Nanti kita buat bareng-bareng besok ya. Tadi satu ya, buat kalimatnya, buat kalimatnya, bukan buat minya ya. Soalnya kan online, nggak bisa ini, nggak bisa apa, nggak bisa bantu masak. Oke gitu ya, Sanja. Didik sama Fatan. ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada, uh, kita tutup dulu ya. Kita lanjut hari Sabtu ya, adek-adek. Uh, uh, ini dulu ya. Uh, apa kalian istirahat dulu? Nanti kita lanjut hari hari Sabtu, gitu ya? Oke, Mas Bakti tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. uh, oke, okay, uh, Mas Bekti live dulu ya. Sehat-sehat ya, adik-adik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live.